Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Salah satunya latar belakang dan dalang sebenarnya dibalik peristiwa tersebut. Ada yang meyakini bahwa Presiden kedua RI Soeharto punya peran dalam insiden 56 tahun yang lalu itu. Bahkan dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa G30S dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Sebab meskipun Soeharto salah satu Jenderal TNI saat itu. Namun dia tidak diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Lalu mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh PKI? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seusai peristiwa G30S PKI tahun 1965, pengaruh Soekarno pun mulai meredup. Perlahan-lahan pengaruh Soekarno di pemerintahan kalah oleh Soeharto. Hasilnya pada tahun 1967, Soeharto pun diangkat menjadi pejabat presiden. Sedangkan Soekarno saat itu menjadi presiden nonaktif. Selain kekuasaannya yang surut, segala gerak-gerik Soekarno pun juga dibatasi. Termasuk para pengawal Soekarno juga diganti. Itu seperti yang ditulis dalam buku 80 Tahun Sidarto danu Subroto Jalan Terjal Perubahan Dari Ajudan Soekarno sampai Watim Joko Widodo Dalam buku itu disebutkan detasemen kawal pribadi atau DKP yang mengawal Soekarno Digantikan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat atau Satgas POMAD Pada 16 Agustus 1967 Pergantian itu membuat Soekarno sempat down dan merasa kehilangan segalanya sebab DKP merupakan Ring satu yang selalu menjaganya sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena komandan DKP Ajun Komisaris Besar, polisi Mangil Martowijoyo sudah ditahan. Sudio dan beberapa perwira DKP bersama beberapa perwira korps Komando Angkatan Laut atau sekarang Marinir, sekitar 15 orang mengadakan rapat-rapat untuk merancang rencana melarikan Bung Karno dari tahanan. Rapat itu mereka adakan di rumah seorang loyalis Soekarno AKBP Utoro di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Sidarto, mereka mengundang dirinya karena menganggap dia adalah ajudan yang dekat dengan Soekarno. Sidarto pun merasa terkejut sebab dia sama sekali tidak menyangka Soekarno bersedia dilarikan diri dari tahanan. Bahkan Soekarno juga menyampaikan sebuah pesan, Kalau terjadi apa-apa dengan saya, beritahu Mega. Menurut Sidarto, Megawati Soekarno Putri pun pada akhirnya mengetahui rencana ini. Sayang, rencana tersebut akhirnya terbongkar. Penyebabnya satu hal, karena yang mendengar konspirasi ini cukup banyak sehingga mudah tercium aparat intelijen. Akibatnya, Sidarto pun diinterogasi selama 4 tahun oleh tim screening kepolisian pusat atau tening Polsat dan tim pemeriksa pusat atau Teperpu. Sidarto dianggap sebagai penghubung Soekarno. Setiap ditanya tentang rencana ini, ia selalu membantah pernah lapor kepada Bung Karno.